Kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menggali perjumpaan kita di malam hari ini Tetap Kita ke unggahan pertama, ada unggahan terbaru Pak Sahabat ya kita lihat Di situ terlihat ada Abang Rizky Bilar yang sedang istirahat tertidur Pak Sahabat ya Terlihat sangat kelelahan sekali seharian persahabat ya Abang Bilar tentunya tadi pagi ada dalam acara press cinta abadilles latihan TV tentunya langsung syuting persahabat ya tentunya mudah-mudahan kita doakan abang bilar selalu diberikan kesehatan kelancaran dan kebahagiaan amin ya robbal alamin Postingan tersebutlah dari post kembali oleh akun Instagram HP Raih Kota Sultan, ada sebuah kalimat caption yang dituliskan, sehat selalu ya, lelaki tangguh. Luar biasa, persahabat ya. Memang Rizky Bilar adalah tentunya laki-laki yang bertanggung jawab dan tentunya semangatnya luar biasa mudah-mudahan bisa membahagiakan Dede Lesti Kejora. Dalam tersebut juga persahabat ya banyak sekali tanggapan dan respon dari para fans. Salah satunya dari akun Yovita Sahari Anaskor Alufi mengatakan dalam kolom komentar kalau ada bininya pasti tidurnya pengen diusap-usap kepalanya. kasihan bininya udah pulang tadi sore. Doakan itu terbaik persahabat ya mudah-mudahan tentunya Lesi dan Bilar diberikan kesehatan serta kebahagiaan. Berikutnya persahabat kita lihat ada momen spesial banget ya tentunya Lesi Kejora Tadi sore menemani Rizky Bilar syuting ya. Luar biasa tentunya kesetiaan Dedek Lesti Kejora yang membuat kita semakin bangga. Ada momen spesial juga para sahabat ya. Tentunya ketika Lesti ingin pamit pulang nih kepada calon salon suami. Tentunya Dedek Lesti menemani di lokasi syuting para ya. Kita lihat luar biasa mendapatkan Tentunya wejangan juga nih dari Rizky Bilar sebelum pulang luar biasa sambil cium tangan pro ya Tentunya ini adalah calon pasangan yang menginspirasi buat banyak orang Mudah-mudahan Leslie dan Billar selalu diberikan kebahagiaan Rompok sehingga tersebut juga pro ya Tentunya banyak sekali komentar banyak sekali respon dari para fans Yakni dari akun Instagram Azka, Azka kekinian mengatakan kayaknya ini Dedek mau pulang ya, tuh sahabat ya. Dan juga komentar lain dari Akun Yuvita hari ini mengatakan Dedeknya udah pulang dan Bilal masih di lokasi syuting dan tadi sore di story Haris Bilal lagi tidur dan gak ada Dedek. Dede-mudahan pulang bersahabat ya, ini adalah momen Dede Lesti tentunya pamit pulang kepada Rizky Bilar. Mudah-mudahan saja kita malam ini mendapatkan kejutan yang tak terduga bersahabat ya, tetap pantengin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Ya, mungkin ini informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar. Bang Min, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.